Mereka mengatakan uh, seperti dikatakan Mas Shinton, uh, saya mengutip saja dari Mas Shinton Pasaribu, mereka akan mengendorse uh, calon boneka, ya, jadi calon yang mereka akan jagokan, mereka akan menangkan dalam kontestasi pilpres 2024 seandainya skenario tiga periode dan perpanjangan masa jabatan itu memang totally gagal. Bagaimana Bang Refli tadi, ya mengutip ya pernyataan Presiden yang menyatakan itu menampar muka, cari muka, menjerumuskan saya. Kalau itu keluar dari statementnya Cak Selamat, eh, saya bisa meyakini lah. Tapi kalau ternyata dari Jokowi atau politisi, wis lah, beradul, gak usah dipercaya gitu. Review kekuasaan itu tidak bisa lagi menggunakan lembaga mahkamah konstitusi, ternyata harus direview langsung oleh, Rakyat maka muncullah istilah peradilan rakyat, kan itu dasar atau latar belakang. Nah, saya ingin mengaitkan tentuan norma dari pasal 624 tadi dengan ide eh, memperpanjang usia kekuasaan saudara Jokowi dengan narasi tunda pemilu. Ya, saya ingin tegaskan bahwa eh, opsi tiga periode itu sudah tidak layak untuk diperbincangkan. Jadi, yang lebih spesifik adalah tunda pemilu. Karena kalau tiga periode, saudara Jokowi harus bertarung lagi. Nah, itu tentu saja effortnya lebih besar dan belum tentu juga bisa menang dan kalaupun dimenangkan akan muncul stigma curang sebagaimana dulu juga sudah muncul stigma curang itu terhadap kemenangan saudara Joko Widodo melawan Prabowo Subianto sehingga narasi eh, Jokowi tiga prode itu tidak relevan untuk dieksekusi karena secara politik hukum dan juga legitimasi publiknya agak berat dan hari ini dengan disahkannya RKUHP ini saya justru makin yakin bahwa narasi tunda pemilu dan menambah kekuasaan saudara Jokowi dengan dalih pandemi COVID-19, baik dua atau tiga tahun, ini benar-benar serius, dirancang dan akan dilaksanakan. Gitu. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini sedang terkesima dengan narasi e, pemilihan presiden, itu hati-hati, karena itu bisa jadi kanal yang akan dijadikan saluran untuk menghilangkan daya kritis masyarakat terhadap rencana eksekusi tunda e, pemilu ini. Dan pada akhirnya setelah mendekati hari had, justru yang dieksekusi itu adalah tunda pemilu. Mudah sekali untuk menunda pemilu. Anggaran alokasi saja e, tersendat bisa jadi alasan. Gitu. Dan nanti juga tidak mungkin penundaannya di waktu-waktu yang awal. Tentu di unjiru time yang memungkinkan kewasan bisa mengkooptasi. Dari mana e, rangkaian kesimpulan itu bisa diambil kalau dikaitkan dengan Rkuhp? Bini Cak Selamat. Rkuhp tadi e, di, dalam ketentuan periode waktu itu hanya disebut tiga tahun. Bukan tiga kali 12 bulan, atau bukan tiga puluh enam bulan, gitu ya. tapi tiga tahun. Kalau tiga tahun itu cak selamat, meskipun baru disahkan kemarin November, ya November atau Desember awal kemarin, maka Januari 2025 itu sudah tiga tahun bisa diberlakukan. Jadi tiga tahun itu hanya yang pertama untuk mengeksepsi, menangkis pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review di awal-awal ini. Seperti rekan Victor tadi ya, nanti kalau mau uji MK bisa saja dieksepsi, ditangkis dengan dalih bahwa undang-undang ini belum berlaku, belum ada tiga tahun. Tapi begitu Januari 2025, undang-undang ini berlaku dan tidak punya kesempatan untuk menguji dan bisa langsung dieksekusi untuk mendukung narasi tunda pemilu. Di mana eh, landasan argumentasinya? Begini. Eh, Saudara Joko Widodo, demi hukum tidak menjabat menjadi presiden itu per 20 Oktober 2024. Nah, kalau dia punya narasi, ya narasi untuk mengeksekusi jabatannya tiga periode, maka sejak Oktober dua ribu 20, berarti 21 itulah dia memperpanjang 21 Oktober, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, ini kan di awal-awal mungkin bisa jadi ada nembikan. Januari undang-undang ini bisa digunakan untuk ekskusi Contoh sederhana ya pasal eh, pidana bagi demonstrasi yang tidak memberikan pemberitahuan. Normanya seolah-olah kalaupun kalau kita memberi pemberitahuan kan aman saja. Jajat. Tapi pada praktiknya nanti pihak kepolisian bisa tidak menerbitkan namanya STTP. Surat Tanda Terima Pemberitahuan. Dan dengan dalih tidak terbitnya STTP tadi, maka demonstrasi tadi bisa dianggap ilegal. Dan dengan dalih ya, demonstrasi ilegal tadi, maka bisa jadi koordinatornya, bahkan peserta timunya dipersoalkan. Memang ada yang kemudian berargumentasikan itu cuma enam bulan, nggak bisa ditahan. Tetapi penyidik nanti bisa mengaktivasi kewenangan penyidik yang bisa menahan orang 1 puluh 24 jam. Nah, orang demo kalau nggak tahu hukum, direndam 1 puluh 24 jam, oh main mencret itu. Habis itu bisa tanda tangan dia ya, di atas materi, nggak akan demo lagi, dan seterusnya. Bahkan nanti akan setuju bahwa Presiden adalah Presiden yang sah dan uh, setuju ya, penundaan pemilu, dan seterusnya. Jadi uh, proses untuk Menggunakan alat negara untuk menyalah, disalahgunakan dalam rangka mendukung kekuasaan diperpanjang tadi adalah dengan mengaktifasi kewenangan penyidik di satu kali dua jam. Orang tadi bisa terima, direndam ya. dan di titik itulah orang yang tidak biasa jadi aktivis ya, bisa mencret, bisa tanda tangan di atas matanya selesai. Dan e, di titik masyarakat yang umum itu bukan e, dengan ancaman pidana bisa ditahan atau tidak, tapi begitu ada pidananya sudah ketakutan. Dan ini bisa dijadikan sarana untuk membungkam sisi yang lain ya. Apalagi tadi penghinaan presiden, penghinaan lembaga tinggi negara kan nanti mungkin akan banyak kritik kepada DPR karena DPR yang melegislasi RKUHP itu menjadi undang-undang. Nah, di titik itulah kemudian bisa saja mengaktifasi penghinaan terhadap lembaga tinggi negara tadi untuk membungkam. Lagi-lagi ya, pada praktiknya nanti penyidik bisa menggunakan kewenangan di satu kali 24 jam itu untuk menekan pihak-pihak oposisi, pihak-pihak yang kontra terhadap kekuasaan agar mereka sejalan, kalau tidak ya Biasanya mereka ya, pasal ini nggak akan berdiri sendiri, Kak Selamat. Bener pasalnya ya, ancaman 6 bulan nggak bisa ditahan. Nanti dijuntuh, dijuntuhkan nanti dengan pasal 28 undang-undang ITE, pasal-pasal yang lain. Karena di ketentuan KUHP tadi, yang lex spesialis tidak dikatakan hilang. Tapi yang lex spesialis, kecuali atur besar khusus, baru kemudian di, di lah kalau istilah hukum itu dinasa. Dan nanti ya, memang kan... Kalau norma itu kita bisa bicara, tapi prakteknya itu yang punya kuasa menafsirkan itu adalah penyidik di lapangan. Kalau di pasal uh, 1 ayat 1 KUHP kan dikatakan delictum, previa gitu. nah, nanti, nanti di, di, ketika diaktifasi itu ya suka-suka penyidik, mana ya pasal di 1 ayat 2 KUHP yang hari ini diganti ya bukan RKWAP-nya, uh, yang menurut penyidik bisa diaktifasi. Karena di titik itu biasanya kita lawyer itu kalah di tingkat penyidikan itu, penyidik selalu mengatakan demikian, ya kalau tidak sedapat silahkan, bawa ke pengadilan. Padahal orang sudah ditahan duluan, gitu. Makanya kami di lawyer itu, Cak Slamet baru bisa membongkar itu setelah sampai persidangan. Karena kita bisa ya menggunakan kewenangan kita setelah intelektual membongkar kasus di persidangan. Kalau tingkat penyidikan, kita terhambat dengan kewenangan penyidik selalu ya dengan dalih mereka punya kewenangan menahan. Kan? Apalagi di dalam kasus terorisme, saya menangani Ustadz Ahmad Zain Anaja, An Anung Alhamdulillah dan Pak itu. Tiga Ustadz ini, kalau dengan undang-undang terorisme 8 bulan bisa di rendam ya ditahan pada tingkat sebelum sampai ke persidangan. Begitu sampai persidangan, narasi-narasi yang sebelumnya dijadikan e, dalih untuk menahan enggak terbukti semua. Tapi kalau sudah tak terbukti enggak ada itu permintaan maaf dari Densus 88 dari ke Kabid Humas e, Polri ya, terutama kepala e, ini Karo, Karo Penmas saat itu yang bicara kan. Karo Penmas ya, apa Amat Ramadan dan juga semualah, lah termasuk dari Densus yang Bicara tentang Ustadz itu luar biasa narasinya. Ya, mendanai terorisme, melakukan tindak pidana terorisme. Begitu, sampai pengadilan yang dituntut cuma dengan pasal 13 sih, yang menyembunyikan informasi terorisme. Padahal terorismenya yang mana, yang disembunyikan mana. Bom, peristiwanya tidak ada, kecuali ada peristiwa, kemudian diketahui oleh Ustadz tadi, tapi dia tidak tampor, baru bisa menyembunyikan informasi terorisme. doang peristiwa terorisme tidak ada, yang ada hanya melakukan aktivitas segala. Nah, kembali kepada Uh, menggunakan RKUHT, RKUHP tadi ya, yang dieksekusi tiga bulan tadi untuk menjadi sarana apa meneguhkan kekuasaan Jokowi, saya mau lihat dari sisi politik begini, Cak Slam partai-partai yang ada itu lebih happy tunda pemilu, Cak Slam terutama partai-partai yang potensial dia akan uh, terlempar dari parlemen, misalkan PAN, P3 itu dugaan saya kalau pemilu dia terlempar dari parlemen, gitu. karena suara-suara uh, mereka itu tergerus nah kalau ditunda, mereka masih punya waktu untuk berpuasa sambil terus memperbaiki citra partai untuk mengembalikan elektabilitas partai mereka. Nah, PDIP ya jelas senang juga gitu. Walau hari ini PDIP ngotot ya mengkritik ya, termasuk kemarin mengkritik eh, pernyataan Bambang Susanto ya dari PDIP. Kalau nggak salah, biasa Nudin mengkritik eh, Bambang Susanto yang berwacana tentang tunda pemilu dikaitkan dengan hasil eh, survei poli yang menyebut ada kepuasan publik. Di periode kedua Jokowi ini terhadap pemerintahan Jokowi ma'ruf sebesar 77,3 persen. Yang kemudian dikaitkan dengan apakah tingkat kepuasan tadi berkorelasi dengan keinginan publik untuk tetap dipimpin oleh saudara Jokowi. Nah, saya melihat begitu. Kalau nanti di eksklusi itu, partai-partai yang hari ini teriak-teriak, akhirnya senang juga Cak Selamat. Cak Selamat saya tanya. Jadi anggota DPR ditambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi tanpa kampanye, tanpa ngeluarin duit, gurih nggak itu? Gurih sekali. Dan nanti penundaan jabatan penundaan pemilu itu bukan hanya berimplikasi pada perpanjang kekuasaan presiden, termasuk seluruh jabatan ya politik yang diperoleh melalui proses pemilu otomatis diperpanjang, seperti DPR, DPD, termasuk DPRD, baik provinsi, kota, dan kabupaten, karena jabatan-jabatan pengisian jabatan itu semuanya melalui proses pemilu. Nah, yang kita waspadai apa? Yang kita waspadai sebenarnya begini, kita mau ikhtiar ya. Misalkan ajukan judicial review ke MK tetapi mereka sudah menakar sebelum merancang ke UHP tadi pertama menakar bahwa akan kalah. Kedua, mereka menakar bahwa gugatan atau permohonan judicial review itu justru makin melegitimasi mereka seolah-olah mereka juga terbuka dengan kritik ya. Ada judicial review juga mereka layani padahal mereka sudah tahu hasil akhirnya seperti apa. Lagi-lagi apalagi kalau kita sudah kaitkan dengan kredibilitas MK yang hari ini lebih mirip sebagai mahkamah keluarga ketimbang menjadi garda konstitusi, lebih mirip sebagai garda penjaga kekuasaan saudara Jokowi, ketimbang menjaga konstitusi undang-undang dasar 1945. Nah, dari semua rangkaian penalaran yang saya sampaikan tadi, saya kira hari ini masyarakat bukan patut curiga dengan adanya wacana penundaan pemilu dan pertambahan periode jabatan, bukan periode, pertambahan usia kekuasaan saudara Jokowi ini. Tetapi, kalau saya sudah masuk pada gole battle zone, ya, punya dugaan yang kuat, ya, yang pada akhirnya, kalau nanti tidak ada aral rintang bisa dieksekusi. Sekarang pertanyaannya, kita bisa melawan, kita akan demo. Nah, seberapa kuat sih demo yang akan dilakukan? Undang-undang cipta kerja saja yang begitu kuat demonya ya bisa dilemahkan bisa. nah. Kecuali ada nah ini menurut saya ya, ada friksi di antara partai-partai penguasa karena pembagian jatah kekuasaan mereka tidak tidak apa namanya? tidak adil menurut mereka dan mereka ada yang merasa punya peran lebih besar tapi diberi kompensasi tidak sepadan. Nah, bisa saja, bisa saja, kalau itu kan eh, terkait eh, doa dalam sholat al-A'adzili ya, orang-orang eh, yang zolim akan disibukkan dengan sesama orang zolim, itu hal yang lain. Saya mau bicara aspek-aspek yang terindera, yang secara kausalitas bisa kita amati, bisa kita eh, berikan persepsi-persepsi terhadap pengamatan tadi, dan saya kira simpulan-simpulan tentang kekhawatiran publik akan adanya penundaan pemilu dan Otomatis pertambahan jabatan saudara Joko Widodo itu adalah suatu kekhawatiran yang sangat beralasan. begitu cak. Ya terakhir sebelum saya samp beralih ke Bang Victor lagi karena saya tadi lupa menanyakan eh, apa perspektif beliau mengenai perpanjangan presiden. Bang, bang Revi sudah gabung itu loh cak. <tis tis> <Apalagi, tis> <Bang> Oke <Raffliou? tis> oh, itu dah. iya <tis> wes Bang Revi dulu. Ya terima kasih saran diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dr. Refli, Arun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan saran Bang Ahmad kau saya mempersilahkan abang untuk bisa memberikan perspektif. Saya kira tadi ada banyak soalan, pertanyaan krusial saya dari dua orang penjelas, eh, dari dua orang narasumber atau pembicara itu dengan mekanisme konstitusional seperti apa perpanjangan jabatan itu bisa dilakukan dan apa kira-kira yang menjadi realitas politik kalau kita melihat nanti pada akhirnya diputuskan seperti itu dan seberapa jauh itu realistis ketika melihat keberadaan perpu yang sekarang ini dikeluarkan nomor 1 tahun 2022 perubahan atas undang-undang nomor 7 2017, yang menunjukkan keseriusan kontestasi politik 2024 itu akan direalisasikan, Bang refli Arun ya, terima kasih eh, cak selamat ya, selamat dan juga Bro Hosinudin dan Victor, ya, jadi te, ada dua tema besar, ya, soal update dan soal penundaan pemilu, atau tiga periode, atau perpanjangan masa jabatan. Awal-awal ketika orang bicara tentang tiga periode, saya termasuk orang yang ketawa, gitu ya, pengertian ketawa ini adalah eh, kok nekat ngomong seperti ini dan eh, sesuatu yang tidak mungkin dan kemudian itu dikonfirmasi oleh kalau pakai istilah ini, saudara Jokowi dan pakai saudara dia. <laughs> Di uh, Presiden Jokowi ya uh, bahwa mereka yang memimpin tiga periode itu dengan tiga skenario. Satu ingin mencari muka padahal dia sudah punya muka, ya kan? Kedua ingin menampar muka dan ketiga ingin menjerumuskan. Saya uh, mendengar pernyataan itu makin yakin bahwa mereka yang ngomong tentang tiga periode itu hanyalah omongan-omongan yang uh, pengen terus uh, menjabat karena merasa nikmat berada di jabatan di sekitar kekuasaan dan tidak pengen kekuasaan puncaknya berganti. Tapi saya tidak berpikir bahwa istana sendiri berpikir demikian, itu pertama. Tapi belakangan uh, juga berdasarkan informasi yang saya dengar misalnya, itu informasi yang tidak bisa saya sampaikan dari siapa misalnya, saya baru sadar ternyata ini soal yang serius bagi istana Bahwa keinginan untuk menjabat uh, tiga periode itu memang ada dan diupayakan. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada yang ngomong tentang tiga periode, waktu itu kalau tidak salah Muhammad Iskandar, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto misalnya, uh, termasuk Menteri Bahlil misalnya yang selalu semangat bicara mengenai tiga periode, perpanjangan jabatan dan lain sebagainya. Saya tidak melihat itu sekedar spontanitas. Tapi saya melihat itu adalah by design, ya, untuk testing the water. Dan rupanya, unfortunately, testing the water itu uh, gagal kira-kira enam -kira bulan yang lalu karena uh, justru penolakan dari the ruling party sendiri, yaitu PDIP. Jadi justru PDIP sendiri yang menolak keras. Untuk perpanjangan masa jabatan. Nah ini sewaktu itu saya bertanya. Big question. Sempat saya mengundang Masinton misalnya di podcast saya. Dan dia sangat mengkritik terutama Luhut Bin Sarpanjaitan. Yang bicara tentang big data. Walaupun konteksnya pada waktu itu bukan tiga periode. Tetapi mengenai perpanjangan masa jabatan. Atau penundaan pemilu kan konsekuensinya perpanjangan masa jabatan. Gagal. 6 uh, bulan berhenti tapi tiba-tiba muncul lagi, ya kan? muncul lagi e, narasi untuk paling tidak yang lebih menguat adalah perpanjangan masa jabatan. Sebenarnya, tiga periode perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu, itu kalau dalam bahasa Masinton itu adalah termasuk paket dari oligarki. Ya oligarki dengan saya, oligarki yang berada di sekitar atau seputar kekuasaan istana. Kalau mereka gagal dengan skenario tiga periode, mereka mundur dengan skenario penundaan pemilu yang artinya konsekuensinya perpanjangan masa jabatan. Tapi kalau itu juga gagal, kalau, sorry ini ada yang mengganggu. Lanjut, lanjut, bang, lanjut, bang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau itu juga gagal ya, maka uh, mereka mengatakan uh, seperti dikatakan Mas Hinton,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 sama sekali eh, harus ditutup. Saya berpandangan agak berbeda sedikit. Menurut saya kita tetap harus hati-hati. Apalagi kalau kita kaitkan dengan eh, wacana yang dilontarkan ketua DPD, Lanyala Mataliti. Kita tahu bahwa Lanyala Mataliti sebelumnya sangat getol mengkritik istana dan dekat dengan eh, civil society. Tapi begitu dia mengatakan, soal kembali ke undang-undang dasar -Undang 1945 dengan dekret presiden dan kemudian memberikan kesempatan perpanjangan masa jabatan kepada Presiden Jokowi dalam rangka untuk melakukan amandemen konstitusi maka dari sana saya lihat bahwa itu merupakan pintu masuk yang mungkin baru. Jadi kalau seandainya ya kita kembali kepada kondisi 5 Juli 59 tahun 59 pada waktu itu Bung Karno walaupun dia presiden, dia tidak puas karena hanya menjadi rubber stamp, stempel karet. Karena dia hanya menjadi kepala negara tapi tidak kepala pemerintahan karena sistem kita parlementer. Dia hanya menjadi tukang mengesahkan padahal dia ingin memerintah dalam pengertian yang real. Nah tentara yang membisiki dia dalam banyak kajian, akan Bu Ibn bisa termasuk dengan PDMD, kalau tidak salah juga menyinggung, Harold Kroos, terutama militer dan politik di Indonesia, itu kemudian eh, Bung Karno dan Angkatan Darat bekerja sama. Angkatan Darat melihat ada peluang untuk masuk dalam politik melalui putusan golongan di MPR, sementara Bung Karno bosen hanya menjadi kepala negara. Maka keluarlah dekret 5 Juli 59 yang segera didukung oleh tentara. Apakah bisa terjadi uh, hal seperti ini? Oh, sangat mungkin. Tiba-tiba nanti akhir 2023 keluar dekrit ya Presiden. Jangan lupa dekrit Presiden itu sudah dua kali keluar paling tidak. 5 Juli, 59 dan juga dekrit yang dikeluarkan oleh Kusdur. Kusdur. Hmm. Hmm. Tetapi 2001 tetapi gagal karena dekret itu kan sifatnya extraordinary, itu uh, ekstra konstitusional yang Penilaiannya post waktu Kalau didukung dia menjadi legal new order, tetapi kalau tidak didukung maka dia akan menjadi pasal-pasal uh, makar atau hal-hal yang bisa menjatuhkan seorang presiden. Tapi persoalannya kan ini di akhir masa jabatan. Artinya tidak terlalu punya resiko besar, kalaupun harus kehilangan jabatan ya satu tahun saja. Jadi hati-hati dengan ini. Dan perhatikan pula dinamika misalnya pemilihan pimpinan Uh, TNI ya, memang saat-saat ini yang uh, menjabat adalah angkatan laut yang biasanya less politik dibandingkan angkatan darat dalam sejarah politik Indonesia. Tapi kita tidak tahu tiba-tiba ada pergantian di tengah jalan ya kan? dengan alasan beranggali agar memberikan kesempatan sebelum pensiun lalu tiba-tiba muncul uh, keinginan untuk ke uh, Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana hampir sebagian besar TNI setuju dan juga Purnawiran setuju dan itu menjadi celah bagi uh, kekuasaan untuk juga periode, uh, untuk tiga periode bahkan lebih. Uh, Rocky Gerung misalnya mengatakan mudah kalau mengubah konstitusi cukup 3-4 triliun saja bisa mengubah konstitusi untuk uh, tiga periode jabatan. Tapi kalau kembali kepada undang-undang Lima, -Undang maka tiga empat triliun itu bisa eh, terpilih kembali sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, kalau sebagai presiden. Kenapa begitu? Karena ya asumsinya anggota MPR kira-kira 700. Kalau yang kita butuhkan 400 saja agar mayoritas kan untuk pemilihan, maka 400 dikasih, dibagi masing-masing 10 miliar per anggota yang diinginkan kira-kira begitu maka itu cukup 4 triliun kira-kira ya. 4 triliun sudah bisa berkuasa kembali dan itu very cheap, sangat sangat murah dan sangat mudah. Jadi hati-hati eh, dengan perbincangan tiga periode dan kemungkinan dekrit ini karena bukan tidak mungkin itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, yang mampu menolaknya hanya gelombang rakyat. Kalau suprastruktur politik seperti MPR, DPR, DPD saya kira tidak akan mampu menolak kalau seandainya mereka di captured by the state ya di capture oleh istana jadi kalau mereka dibajak semua oleh istana mereka tidak akan bisa bersuara apa-apa maka andalannya hanya gelombang rakyat bukan gelora ya tapi civil society ya civil society the wave of civil society yang bisa kemudian menghalangi itu terjadi dan kemudian diakui sebagai legal new order jadi itu yang saya ingin apa ingin tekankan Agar kita sama-sama waspada melihat dinamika politik yang terjadi, ada empat alasan. Kenapa uh, Presiden Jokowi penting untuk menjabat lebih dari uh, periode yang ditentukan konstitusi, yaitu dua periode? Dia pengen ketiga, keempat, dan mungkin jangan-jangan bahkan seterusnya. Uh, saya menganalisis empat alasan: satu, mungkin terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang... Belum selesai. Dan dia ingin memastikan itu selesai di tangannya atau di tangan rezim yang dia bangun. Seperti IKN, kereta cepat, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu transaksi apa yang sudah dilakukan, tetapi uh, tentu uh, istana berkepentingan, proyek itu jalan terus. Kira-kira begitu, karena ini adalah uh, proyek dengan nilai fantastis, uh, triliunan atau ratusan triliun bahkan. Itu satu. Yang kedua, saya menengarai juga uh, soal yang terkait dengan katakanlah kemungkinan soal dinasti politik. Presiden Jokowi berpikir bahwa kalau dia tidak ada lagi, bagaimana dengan nasib-nasib putra dan menantunya ya uh, dengan dinasti politiknya. Kemarin kita tahu Bobi Nasution, Kaisang mudah memenangkan pertarungan karena lawannya cuma dibuat satu, kira-kira begitu. Di Solo, skenario-nya sangat mulus, yaitu semua partai politik diborong, dan partai politik tersisa tidak mampu mengajukan calon seperti PKS. Tetapi skenario itu tidak terlalu mulus di Medan, karena ternyata masih ada partai politik tersisa untuk bisa mengajukan pasangan calon, tapi tetap kalah oleh Partai-partai yang mendukung secara hampir mutlak, baik uh, Kaisang maupun Bobi Nasution, jadi ada persoalan dengan dinasti politik ini. Jangan lupa, nanti ada pemilihan uh, kepala daerah secara langsung ketika Presiden Jokowi tidak lagi berkuasa seandainya cukup dua periode, dan itu akan sangat mempengaruhi hasil pemilihan umum. Tidak ada jaminan bahwa seorang Kaisang akan dicalonkan oleh PDIP ketika... Uh, dan juga Bobina Sutihan dicalonkan ketika Presiden Jokowi tidak lagi berkuasa ini ini yang perlu kita pahami walaupun saya juga mencatat karena nominasi itu dilakukan ketika Presiden Jokowi masih berkuasa jadi ada rentang waktu gitu. pemilihannya itu pada saat tidak berkuasa lagi seandainya mulus tetap dua periode tetapi ingat nominasinya kira-kira dua bulan sebelumnya ketika Presiden tetap berkuasa, jadi ini Waktu yang sangat krusial bagi dinasti politik. Nah, alasan ketiga, saya melihat uh, kekhawatiran soal uh, pelanggaran HAM. Paling tidak kalau kita bicara pelanggaran HAM itu ada crime by omission, ada crime by commission. Jadi ada kejahatan karena melakukannya atau kejahatan karena pembiaran. Kasus-kasus seperti KM50, seandainya dianggap ada pengabaian oleh negara ya, bahkan misalnya negara dianggap terlibat misalnya, negara itu penguasa maka tentu akan ditagih oleh gelombang baru tersebut seandainya rezim berganti itu yang ketiga, nah yang keempat bukan tidak mungkin potensi untuk KKN pun digugat bagaimana Rizal Ramli misalnya dengan belak-belakan mengatakan soal putra presiden yang berkuasa selama tujuh tahun ya sekarang 8 tahun, itu sudah memiliki 60 perusahaan misalnya Very convincing. Memulai usaha ketika menjadi anak presiden misalnya. Nah, itu juga punya potensi untuk disapu oleh gelombang baru seandainya terjadi perubahan. Jadi ada empat alasan yang menurut saya uh, justified. Kenapa kemudian pemerintah akhirnya uh, terpaksa ingin bicara mengenai bagaimana kekuasaan itu dilanjutkan, diperpanjang agar ada persiapan yang lebih baik sebagai protection. ya kan? Oke, okay. itu itu satu hal. Tapi eh, saya ingin memberikan jalan keluarnya ya, jalan keluarnya. Eh, biarkan saya tidak membahas soal KUHP dulu, biar nanti biar waktunya cukup untuk yang lain aja ya. Nah, jalan keluar memang memang begini. Saya membayangkan ya, misalnya bisa nggak kita mengajukan proposal kepada Presiden Jokowi, mendem mendemjerok, ya kan, seperti orang. Jawa bilang ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, kira-kira begitu. Tetapi harus punya, harus punya konsesi. Kedepannya apa? Saya misalnya mengajukan satu proposal agar pemerintah melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Walaupun saya lihat sudah, saya, sudah agak susah karena Partai Umat itu sudah dibatalkan dengan aroma politik. Tapi kan masih ada Bawaslu nantinya. Oke. Misalnya barternya adalah pemilu yang jujur dan adil, dan kemudian quote unquote Presiden Jokowi tidak akan disentuh oleh kekuasaan yang baru. Apakah itu cukup bisa meyakinkan uh, Presiden agar dia tidak lagi bermimpi tentang tiga periode perpanjangan masa jabatan, tetapi betul-betul melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Maksudnya apa? Pemilu yang jujur dan adil itu adalah dengan berbagai syarat yang akan saya sebutkan uh, seperti ini Satu, ya, pemilu yang jujur dan adil Asumsinya dulu, asumsinya Asumsinya mereka yang berada di luar lingkar kekuasaan Yang katakanlah beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Ini kan sedang uh, memikirkan satu titik krusial bahwa Mereka hanya bisa menang kalau pemilunya itu jujur dan adil Jadi kalau pemilunya jujur dan adil baru mereka bisa memakbayangkan itu padahal syarat sangat minimum dalam sebuah kontestasi demokrasi pemilu ya harus jujur dan adil tapi di Indonesia menjadi barang yang mahal. Nah, bisa nggak presiden menjamin itu bahwa saya akan menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil dengan syarat sebagai berikut satu syaratnya ya keluarkan perpu yang menghapus presidensial threshold. Orang kita berdebat mengenai presidensial threshold seolah-olah barang yang begitu sulitnya. Eh, tahulahnya, Presiden Jokowi keluarkan perpu pemilu. Artinya itu barang yang bukan sulit, ya kan? Tinggal dia keluarkan satu pasal bahwa semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden, maka pemilihan presiden menjadi lebih demokratis. Saya katakan lebih demokratis dari sebelumnya. Artinya minimal kalau kalau posisinya saat ini ada 17 partai politik yang punya potensi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik-bolak-balik bolak koalisi, kemudian elit-elit politik bolak-balik-bolak-balik nggak bolak karuan. Sehingga seolah-olah habis waktu ini hanya untuk memperhatikan apa pembicaraan antara Demokrat dengan PKS, PKS dengan Nasdem, apa yang ingin dilakukan oleh Megawati, apa pula yang mau dilakukan KIB dan lain sebagainya. Karena slot untuk menjadi calon presiden itu ada 17 walaupun saya tidak yakin dipakai semua sehingga kita bisa mengharapkan semua calon presiden yang disebut itu bisa nyalon tinggal mereka melamar ke partai politik yang ada dari 17 partai politik itu fair pemilu kita ya kan muldoko mau nyalon silakan, muhaimin ribut-ribut selalu pengen menjadi calon silahkan dan kalau kita bicara dengan slot wakil presiden ada 34 presiden dan wakil presiden. Nah, ini menunjukkan bahwa pemilu kita akan jauh lebih demokratis. Itu satu syaratnya. Ya. Syarat yang kedua adalah pemerintah tidak mengendorse satu calon pun untuk dimenangkan. Jadi, pemerintah betul-betul bertindak netral terhadap semua kontestan, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Karena tujuannya adalah kita ingin transisi, mengakhiri masa jabatan Presiden Jokowi dengan win-win solution. Jadi betul-betul dia menjamin akan netral. Dan betul-betul menjamin bahwa pemilu itu jujur dan adil. Apa indikasinya? Satu, indikasinya melarang para menteri ya menggunakan fasilitas publik saat ini untuk um, memperbesar kemenangannya, misalnya yang dilakukan oleh Menteri BUMN yang kita tahu, sorry mas, saya harus saya nggak ngerti caramati kan, Nah, ya Menteri BUMN misalnya yang dengan terang-terangan berkampanye di semua stasiun, uh, apa kereta api, uh, airport dan lain sebagainya. Jadi tidak menggunakan yang namanya state facilities state financial resources, dan yang lebih penting juga adalah tidak menggunakan state apparatus, baik itu birokrasi sipil maupun birokrasi militer, baik itu TNI, Polri maupun BIN dan lain sebagainya yang dikeluhkan oleh tim uh, selain incumbent pada Pilpres 2019 yang lalu di Mahkamah Konstitusi. Jadi, dengan jaminan dua itu netral dan mencabut ketentuan presidensial threshold, kita berharap bahwa pemilu kita adalah pemilu yang paling bermartabat selama era Indonesia Merdeka. Baik dibandingkan dengan Orde Lama tahun 55, Orde Baru maupun Orde Reformasi yang sudah kita lalui. Apakah itu akan bisa terrealisasi? Ya kita lihat saja. Paling tidak saya mengajukan proposal seperti ini. Nah sebagai jaminannya adalah, ya kan, harus ada gentleman agreement dengan Uh, presiden Jokowi untuk Mikul mendem Mendenjerol tadi tapi khusus hanya untuk Presiden saja dan keluarganya tapi yang lainnya yang nggak boleh nah, tentu ini bukan sebuah hal yang ideal tentunya tetapi kadang-kadang untuk menyelamatkan demokrasi kita perlu bernegosiasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <San -tutup> <San -tutup> Terima kasih, Pak Refli, filosofi, filosofis apa, mendemjuro, mendem mendemjuro, filosofis yang agung sebetulnya dalam konteks keluarga yang di dikerangkakan uh, uh, ke dalam uh, positioning anak terhadap orang tua. Nah, tinggal. Uh, Pak Jokowi mau jadi anak yang baik atau yang tidak, <laughs> Pak Presiden Jokowi bisa menjadi anak yang soleh atau tidak. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Refli sebetulnya adalah konteksnya vis-avis -vis antara kontestasi politik yang sudah diperbukan oleh Presiden Jokowi running 2024 atau skenario perpanjangan jabatan presiden atau yang dikatakan lain uh, dengan tiga periode dan Bang Refli tadi menyampaikan ada empat alasan kenapa uh, urgensi perpanjangan jabatan presiden itu rasional harus diagendakan tentu ini menjadi sesuatu hal yang apa menarik untuk kita diskusikan tapi perkenankan saya untuk memberikan kesempatan ke Bang Victor tadi belum menyampaikan perspektif beliau soal perpanjangan eh, jabatan presiden, silakan Bang disampaikan Bang, terima kasih Bang Refri iya Pak Selamat, sebenarnya tadi eh, dengan penjelasan eh, Bang Refri sudah, sudah menurut saya sudah sangat menjelaskan ya potensi-potensi terjadinya perpanjangan tapi mungkin saya ingin menambahkan sedikit eh, saya nggak tahu apakah ini kemudian menjadi salah satu kemungkinan ya Pak Pak Selamat di mana eh, undang-undang pemilu sebenarnya kan mengatur tentang pemilu lanjutan dan pemilu susulan gitu kan jadi eh, pasal 431 itu mengatur tentang apabila sebagian atau seluruh wilayah negara itu terjadi kerusuhan gangguan keamanan bencana alam bencana alam, nah di sini ada kata atau atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggara pemilu tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilu lanjutan. Jadi kalau ada gangguan kalau ada kerusuhan gangguan keamanan bencana alam atau gangguan lainnya itu kalau sebagian eh, tahapan tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilakukan pemilu lanjutan. Tapi kalau seluruh tahapan tidak bisa dilaksanakan, maka akan dilakukan pemilu susulan. Nah, dalam konteks ini, eh, terhadap pemilu lanjutan dan pemilu susulan, itu kalau eh, jumlah provinsinya lebih dari 50% dan eh, pemilihnya lebih dari 40% tidak dapat, melakukan pemilihan, tidak dapat melakukan pemilihan, maka itu yang melakukan eh, penentuan untuk dilakukan pemilu susulan adalah presiden. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam konteks ada, ada frasa terhadap gangguan lainnya, apakah ini bisa dimaknai terhadap misalkan gangguan COVID yang masih dipertahankan sampai sekarang, gitu kan? Atau kemudian terkait dengan stabilitas ekonomi, itu ya, bisa menimbulkan e, beberapa alasan-alasan ekonomi yang kalau pemilu dilakukan, maka akan berdampak secara sistematis e, e, Indonesia akan bangkrut dan segala macam karena membutuhkan biaya besar. Nah, saya khawatir ini yang juga bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mendukung, terjadinya pemilu susulan. Nah, pemilu susulan ini bisa diartikan ya perpanjangan masa jabatan. Artinya ketika terjadi pemilu susulan, maka akan ditetapkan oleh presiden mau dilakukan pemilu susulan kapan? Oh nanti dua tahun yang akan, da yang akan datang misalkan. Berarti kan akan terjadi penunda uh, perpanjangan masa jabatan sebetulnya secara secara uh, apa legalitas ya oleh undang-undang gitu. Nah ini. Ini juga mungkin perlu, di, perlu dipikirkan apakah adanya frasa gangguan lainnya ini Kemudian dapat ditafsirkan oleh e, pem, Presiden atau oleh KPU Itu juga kemudian dalam konteks hal-hal yang tidak terbatas gitu Misalkan gangguan COVID atau gangguan ekonomi dan lain-lain Itu bisa kemudian masuk dalam konteks gangguan lainnya Sehingga menjadi dasar untuk dilakukan pemilu susulan atau pemilu lanjutan Mungkin itu aja sih e, Pak Selamat tambah dari saya <tarik:> <tarik> Terima kasih Bang Victor ya nada-nadanya nampaknya memang semuanya melalui pengamatan agak yakin bahwa agenda perpanjangan masa jabatan ini memang serius akan dilakukan, saya coba beralih ke Bang Ahmad Khosinuddin, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, ya mana wabarakatuh. ini kemungkinan yang uh, apa, uh, logik terrealisasi, proposal yang disebut oleh Bang Refri Arun Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Bang Mas Meri. Sebentar Mas Meri. Kita berikan kesempatan dulu Bang Ahmad Khusnuddin Nanti kita habiskan diskusi di Surabaya Secara offline saja di Januari Ya Bang Ahmad Khusnuddin Kalau menimbang apa Dua realitas politik yang mungkin terjadi Kontestasi politik dengan perpanjangan masa jabatan itu Anda melihatnya seperti apa Dengan berbagai apa ilustrasi yang tadi dideskripsikan oleh Bang Refli Harun kemungkinan-kemungkinan dan bahkan eh, Bang Refli mengajukan proposal filosofis eh, mendem mendemceru itu dengan apa eh, pemilu yang judul dengan syarat-syarat Presiden seltral netral dan lain sebagainya kalau anda sendiri melihatnya seperti apa ini eh, apa secara faktual sebagai hal yang real politik ke depan ini Bang Refli, Bang Anu so baik uh... Jadi nggak usah mikul dur mendem jeru lah, sing bosok-bosok dipendem pendem wae gitu loh. Kita nggak butuh yang bosok-bosok itu diangkat, pokoknya di bur-bur gitu. Kalau sudah ketahuan busuk ya sudahlah. Jadi bangsa ini masih punya banyak generasi yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dan memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh generasi sebelumnya dan bisa mewariskan legasi bangsa yang lebih baik kepada anak cucu kita, begitu Karena hakikatnya kita tidak mewarisi bangsa ini dari founding father kita. Tapi kita sedang mendapatkan titipan amanah dari anak cucu kita agar bangsa ini kelak bisa sampai kepada mereka. Itu untuk pengantar. Yang kedua, memang eh, baik narasi tunda pemilu untuk memperpanjang kekuasaan maupun tiga periode Jokowi. Saya mengutip pendapat Yusril Ihsan Mendera. Memang instrumennya untuk mengeksekusinya hanya tiga ya. Yang pertama melalui amandemen Undang-Undang Dasar di mana amandemen tadi diantaranya memberikan wewenangan wewenang tambahan kepada MPR. Untuk memberikan uh, pada MPR untuk, misalnya, pertama menetapkan ya, penundaan pemilu yang kedua menetapkan ya, jabatan-jabatan dari pejabat yang sebelumnya di posisinya presiden, bagi presiden DPD, PD, DPR, DPRD, provinsi, kota, dan kabupaten itu tetap berlaku sampai periode pemilu selanjutnya. Namun yang terakhir, ya, saranin nampaknya agak berat dieksekusi karena Bambang Susatyo sendiri menyatakan dia sudah tidak lagi mewacanakan amandemen konstitusi berkaitan dengan.